Baiklah para sahabat Leslar, walaupun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah vitamin bahagia pasti para sahabat ya untuk keluarga kodoha kita lihat ya ke kabar pertama Ada unggahan foto Muhammad Rizky Pilar waktu kecil ya Dan kita lihat juga disandingkan dengan foto Muhammad Leslar Al-Fatih Pilar Foto BBL Aduh, keduanya memang lucu dan menggemaskan. Penyemangat warga Konoha banget nih mereka Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Di momen ini pun para sahabat tentu banyak sekali tanggapan Banyak respon juga Yang diberikan Salah satunya dari akun aku Lenny.merlena mengatakan Masya Allah, Abang L Anak ganteng soleh Wow, Masya Allah nih doa Baik banget ya Tulus diberikan oleh para sahabat Mudah-mudahan doa baiknya Dikabulkan, amin Berikutnya para sahabat Bang Umin juga akan menginfokan Untuk warga Konoha Menginfokan soal Perolehan sementara SCTV Music World 2022 Ini votingan lewat Aplikasi Jux. Yang pertama kategori video klip Paling top untuk lagu Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti Kejora Ini di posisi kedua Di bawah lagu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Dengan judul lagunya Hari Bahagia Ini masih sementara persahabat Dan kita lihat juga ke info berikutnya Kategori kolaborasi paling top Alhamdulillah Takdir Cinta, Lesti dan Rizky Bilar di posisi pertama dan kita lihat juga ke berikutnya Di kategori lagu pop paling ngetop Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti di posisi keempat para sahabat, ya Yang pertama ada Lyodra dengan judul pesan terakhir Ini masih perolehan sementara saja Dan kita lihat juga untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti Keciora di posisi pertama dan kita lihat juga persahabat ya, untuk kita semua, Les Love Lovers, diwajibkan untuk mendukung idola kesayangan kita, persahabat mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Pilar menjadi selalu nomor satu dan bisa memperhempi piala penghargaan. Amin. Info ini juga kita dapatkan dari akun l2w.id. Mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat, ada kabar bahagia di tanggal 19 ini karena... Tentunya tanggal 19 ini adalah hari pernikahan Bunda Lesti dan Papa Bilar Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar selalu diberikan kebahagiaan Selalu langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Masya Allah ya, selamat tanggal 19 Buat Bunda Lesti, Papa Bilar dan seluruh warga Konoha yang selalu mencintai dengan tulus Bunda Lesti dan Papa Bilar, semoga... Mereka berjodoh sampai dilenjana. Amin. Dan untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan di guest dari Om Ishar satu jam yang lalu ini menginfokan. Bahwa di SCTV ada Papa Bilar ya Masya Allah yang mau bernostalgia dengan FTV-nya Bilar Jangan lewatkan pagi ini itu Persahabat yang sudah nonton Pastinya seru banget ya Bernostalgia kembali nih dengan seorang Rizky Bilar Main film di FTV Semoga saja tentunya mudah-mudahan Segala urusan yang dilakukan oleh idola kita Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Amin Untuk kabar berikutnya juga para sahabat Perhatikan Ada sebuah unggahan dari Inggrisnya A.A.B. Mulyana Sofian Yang mengunggah, yang beri kembali Unggahan dari Bibi Indi Perhatikan, ada sebuah postingan foto Bunda Lasti dan Abeni Ya Masya Allah Kita juga tentunya harus Mendoakan buat keluarga besar